Hai, buat kalian yang bingung mencari gadget di akhir bulan, gak usah khawatir, MM Sukoharjo 2 bakalan bagi-bagi banyak hadiah dan kasih harga promo-promo 1 jutaan RAM 4GB loh. Contohnya ini nih, Vivo V23e yang sedang promo, pre-order akan mendapatkan speaker, bluetooth, dan tas secara cuma-cuma. Dan setiap pembelian HP di MM Sukoharjo 2, langsung kita kasih hadiah-hadiah menarik nih, seperti kompor gas, dispenser, setrika, magicom, speaker, tas, dan banyak merchandise lainnya. Oh, Ya. Selain itu, MM Sukarjo sedang ngadain promo serba 0% dan 0 rupiah loh Bagi kalian yang sudah punya kartu kredit BCA, BRI, BNI Dapatkan bunga 0% dan langsung membawa pulang smartphone yang kalian inginkan Bagi kalian yang pernah kredit motor Honda, FF atau Spectra Hanya KTP saja, 0 rupiah bisa bawa pulang HP loh Ingat ya, mulai tanggal 25 November sampai 6 Desember hanya di MM Sukarjo 2 Ingat, MM Sukarjo 2